Untuk menenangkan hati Dari aku yang belum pernah kembali Ada satu Tian itu kan ku bayar pasti Terima kasih sayang kau su